Ya, harap ya. <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan. Aku Titien, kembali ke channel Tim Film di reaction video. Dan video yang aku mau lihat ini tentu dari siapian ya, baru aja meng-cover lagu terbaru dan bahasa Arab, yaitu judulnya Kau Bagi Laila". Oke, okay, untuk kawan yang baru aja mampir di channel Tim Film ya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan bila dikasih video dari komen ini bermanfaat Jangan lupa untuk di-share Dan turn on notifikasinya Agar lebih mudah dapat video-video terbaru dari Tim Film Oke, okay, langsung aja Aku lihat Siap ya Dengan covernya Lau bagi Layla Sidi Loro Halo oh kelihatan fresh menegakkan di awal biasanya kali ini serba putih biasanya tetep yang aku suka dari fashionnya itu simple sederhana tapi tetep beradaan elegan gitu kalau yang cowok tetep pakai tau sederhana gitu Ini bahagian yeah, yeah. yeah. Un exhalo en Humse bete safri gamre wa shamse leeli Laila, bagi Laila Oke, musnya saya asik juga, juga fresh, juga jadarkan, gitu Tapi aku terfokus sama spotnya di ada kayak semacam kerajinan kain penuh ya Dan juga kerajinan rotang Ya itu kan eh, kerajinan Indonesia ya Jadi bagus banget memperkenalkan kerajinan yang ada di Indonesia Keren Oke, saya main laut bagi Laila ya, kita lihat artinya apa aku juga enggak paham jika ini lagu arab karena aku enggak bisa bahasa juga Laila, <laughs> lau bagi Layla malam jika hanya tersisa satu malam dalam hidupku aku ini malam ini menjadi malam itu dan aku mengingat di malam matamu dan itu adalah malam kehidupan ya Allah ya Allah dan berpengalaman kecantikamu hidup ini tentang gitu ya kayaknya ya aku selalu menikam di sampingmu saat, saat aku tidur oh hari itu tanpamu tanpamu dalam hidupku iya, tentang love song Eh kawan tadi share bian dengan cover lagunya lalu bagi leila dan terima kasih yang udah subscribe like, komen, dan Set video di channel Film Saya sangat, sangat berapresiasi sekali Oke setelah jumpa di channel Film Untuk video reaksi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh